Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa ya, di sini saya akan membagikan preset-preset yang terbaru lagi ya. Oke, kita langsung aja simak satu persatu presetnya guys. Aku lupa beberapa baris, tapi yang selanjutnya. Oke, lanjut ke versi yang kedua ya. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang ketiga. <SILENCIO>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 Oke okay, lanjut ke persediaan yang keenam ya Oke lanjut ke persediaan yang ke ya. <tuh> Oke lanjut ke persediaan yang ke-8. Oh morning your selunya dengar mo dengan kita nyanda mo kita munik kita tipot-pikinya kita tepisah yang kita darasa batunangan dengan cuma bikin nang kada detia hari Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 Oke lanjut ke versiode yang ke-10 ya <San> Oke lanjut ke versiode yang ke-11 Oke lanjut ke versi yang ke-12 Info kepada pusat apa papa nggak punya pacar Yang penting tahun baruan bisa bareng teman bro Bareng teman Mula -mula. <Syukur> Oke lanjut ke versi yang ke-13 kecil <Syukur> <Syukur> sudah jadi jamur janda di bawah Oke okay, lanjut ke persidangan ke-14 Oke okay, lanjut ke persidangan ke-15 Oke lanjut ke versi yang ke-16 ya <San> Oke lanjut ke versi yang ke-17 yang ke-17 Oke, okay, lanjut ke presiden ke-18. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-19. Oke okay, lanjut ke presiden yang terakhir ke-20 Oke okay, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya bye